wa'udzubillahiminasyaitanirrojim kan ya kok aku bisa marah 10 yuta, pikiranmu jadi 10 hatimu makanya apa yang sudah dikasih oleh Allah begitu terjadi itu berarti sudah diizinkan Allah atau sudah ditentukan oleh Allah terima ikhlas Nah jadi yang membuat kita itu sakit sedih cemas karena kita nuntut. saya enggak pernah nuntut apa-apa Oh kita terima kanti ikhlas Nah makanya Allah memberi pelajarannya luar biasa benar-benar buri meripapu mesiji syukur Delok ingin delok diam, delok bangun delok Masa silam, diluk, tahun petang puluh limon, mau jumpain, meripat puluh namanya syukur. Nek kuih syukur, itu nengapik. Iya lah. Yang selain syukur adalah gelo, menyesal. Kok ngene kok ngono, aku marakiloro kuih. Sarahmu nengke-nengke ruwet ya. Akhirnya perintahnya adalah sakit. Meneng-meneng kanker, meneng-meneng stroke, meneng-meneng asam urat, terus segala macam mergo ada pertentangan antara saraf-saraf mun tu kalau engkau ridho, rido itu ada ora-ora ora podo nerima loh Pak ora podo karo nerima itu, itu kalau masih ada, kalau ada kemungkinan untuk memperjuangkan kita perjuangkan tapi kalau begitu sudah terjadi itulah yang kita cari Allah opo waising Allah ga iku mesti musti api menggari kuindola imulani ojo nomor siji ilmu nomor siji kebijaksanaan nomor siji hikmah uto'u ilah sabili robika bil hikmah duduk bilhak jadi ojo umok kebenaran kalau bersatu jangan pakai ilmu kalau mau bersatu pakai kebijaksanaan pakai hikmah karena kata sabrani aku silau menenangkan aku ilmu kui pekerjaan untuk beda-beda kera kini ilmu oiki oh, gelas iki botol lu kan biarmu naik kebijaksanaan bodoh-bodoh goni banyu wis nah kalau kebijaksanaan pekerjaannya mempersatukan dan menemukan kuhuah itu namanya kebijaksanaan makanya Udo'u um ilah sabili robhika bil hikmat baru kemudian walmoidotil khasana wajadilhum bila tiyasan. Itu rumus supaya tidak ujaran kebencian karena harus dilatih, dia ahsan. Peneroka yang mampu naik kue mentu mau orang dilatih ahsan menjadi ujaran kebencian. Nah, gini nanti oke. Tapi pokok intinya gitu ya, Mas kalian, ya Nah, kue abdan ATiya, wes orang pokok APTAN ATiya, wes apa? Apa intinya tuh? Gitu, Melayani no kalau no dilayani. dulun no dia tuh? Melayani tuh? No Terus Allah melayani ku ya Allah ngelayani ku ya ente-entean, ku ya menggari mangan Tapi gari ngising, menurut gua antara mangan dan iseng, larang Lah orang ngurus tau, nah. menggari kok, kok capi kok luk, weee Terus kini melebuh dewe, dibagi-bagi dewe Malaikatim syariati, terus beres, ku gari ngising Terus perak tau ku ya, sop aku bisa ngelayani kue. Jadi Allah ngelayani mu, melebihi engkau melayani Allah Mulai naik ku keset kesat sholat, iya ku kewola Oke, wok lah, yo orang penak lah masuk mengkari mengkaringi, neo, angatuk, arukuk, alunguk, asucut, saya dekannya silangkan kali jogo. Kue mengatuk salat, kue berkue kelingan wit-witan, kaya wit-witan ya jota seperti Allah masuk kue orang. Allah akbar galingan kelopo galingan terembesi, galingan asem, galingan kaya kaya ngatuk apa kayak kado mengatikar Allah masuk kue orang. Allahu Akbar terus ke ruko, ah, kayak asu yang kalah, masalah, kayak Jadi gue, ne, ruko, aku tinggal doang, masa priora, ruko kekalingan, aku ya asu, kan? <guluh> <guluh> aku ya aku beda, iya, menurut, di tengah perjuanganmu, kamu tetap menemukan keseimbangan hidup Ini, ini, ini, ini urusan keseimbangan, urusan stabilitas. Kalau kamu berlatih seperti ini tiap hari, jorau lu aci tanya samurai atau pol. Gegermu, nek nek kelingin kelingin ki latihan aku tuh nginep gue. Nek gue nyetir ne pikiranmu. Keling, hatimu, ombo. Nek gue cembur neng, -neng yau cionjur gini terus si orang. Neng warung juga gue nggak ada yang, anggun kan gue nggak ada yang orang sangka ya, ataupun pokoknya sering-sering latihan gitu, tirus, karena ini ide Allah lagi, Sing engkau nggak ada Allah, tutup kanjeng nabi, nanti meskipun Kanjeng Nabi sing mengtransfer nang kue, kue alhamdulillah di lapak Kanjeng Nabi kuyoleng, lenggambang ke kue le ketika ruko kue luar biasa, Bayangke Kanjeng Nabi kui orang ngomongin lagi.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 lah tenang takutin naik kama usolli sebagaimana saat musolat rapot abang kape nempor ke saat rohmu kue sosok lu kok kue sembuh lah kulo ngerti kau sih ngerti no ya wis rambo kan gitu jadi saat rohmu luar biasa itu pengabdian pengakian -E Rasulullah kepada anda maka beliau meninggal dengan selalu menyebut apa umati umati mereka sih yang dipikirkan jenazah kita kowe ya, aku nabi selanjutnya beban musimul busuargo kina sing Allah menghentungi nangis solat hajur nangis terus gak sih ditangisi kok soponek orang jaringan karo aku <tik> ya sosok buju nih barang seolah dong repot disini kok biang lo kan ini <tik> sih ditangisi kan jaringan karo aku maka kenapa kita malas untuk melayani oke okay, jangan sebut mengabdi deh melayani gitu aja deh dan enteng gitu ya kita melayani Allah melayani Allah itu dengan cukup dengan mengingat kok iling oh Gusti Allah ohji Gusti Allah ngelihat pohon kelingan Allah gelor kali kelingan Allah syukur kok sopo semua makhluk Allah sesuai dengan posisi ini gitu ya bumi kang masmu Bit bitan kang masmu kewan kang masmu ini keperluan asu, dia mas kabari mas Terus Asuna ngomong dengan nyoba de. <tuh> <tuh> sering agus, boy Asu itu menjadi kalimat yang indah. <tuh> Kenapa? Karena kalimat itu indah atau tidak, kata itu baik apa tidak, tidak tergantung kata-kata itu sendiri, tergantung posisi dan fungsinya di antara manusia. Betul nggak? <tuh> Saya tuh jemarang harus tekan ngomong Asu, kijongkuyu tuh seneng cape berarti kata asuh itu menggembirakan semua manusia maka dia menjadi kebaikan yang luar biasa sementara kalau menurut orang-orang Islam yang di Jakarta itu kalau ngomong asuh itu berarti maksiat itu kurang bermartabat kata-katanya kata itu bermakna tidak karena kata kata tapi pada fungsinya terhadap manusia betul gak? Hmm. lusin gue karo bojem Arab, yang warup dulu ya sakar perbuang lo lorok itu ya kalau kesepakatannya yo yang, iya nah, kesepakatan itu ya <tuk> nah, itu orang yang maa moot moot moot itu kesepakatan dan tidak ada rumus objektif yang ada adalah rumus subjektif pada pelakunya masing-masing gitu loh jadi kita ini jangan lebay juga gitu loh mari kita pahami semua orang berdasarkan Apresiasi kita terhadap apa kondisi setiap orang yang berbeda-beda. Kira-kira saya, saya mohon dengan sangat Anda menghayati yang disebut abdul nabi. Orang, pokok, ojo rumah samune gue, pelayan yang melayani, karena engkau melayani, maka engkau pelayan, karena engkau pelayan, maka engkau melayani. Terus gue rendah, orang Allah sendiri pelayan. Rasulullah pelayanan, so mari kita layani anak kita. Aku melayani anakku, melayani. Oh, tapi tak layani sekolah, tak layani. Oh, tak punya. Oh, tak layani orang jutaan. Oh, oh, orang lah, tak, tak, tak. Alhamdulillah, gik. tak layani. Oh, enak pelayan. Nanti, maka kita menjadi amta nabi, karena tidak mungkin jadi mulukan nabi, dan kita tidak mungkin jadi. Abdan Nabiya Kita hanya Abdan Abdia Dan menurut saya yang paling indah Bagi kita adalah Abdan Abdiya Sehat walafiat, seger hati nih. Optimis buruke, Masa depannya terang pendurang. Amin